Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara menghubungkan koneksi Wi-Fi pada set-top box TV digital. Tentu saja, untuk set-top box-nya yang sudah memiliki koneksi Wi-Fi dan memiliki port USB seperti ini. Oke, untuk contoh, set-top box yang saya gunakan ini adalah set-top box Tanaka T2 Sniffer. Dan supaya bisa terhubung ke wifi fi di sini kita memerlukan sebuah dongle wifi fi ya. Nah dongle ini harganya nggak nyampe 100.000 ribu Mungkin antara 30 sampai 50 ribu Seperti ini alatnya ya Kemudian kita hubungkan atau kita masukkan untuk dongle-nya ini ke port USB yang ada di set-top boxnya Dan pastikan untuk di rumah kalian sudah ada WiFi ya Oke jika sudah kemudian kita menuju ke uh, TV Setelah terhubung berikutnya kita geser posisinya ke WiFi Nah seperti ini, kemudian kita buka. Kemudian untuk mencari koneksi WiFi yang ada di rumah kalian, pada remote-nya kita tekan tombol hijau. Seperti ini, kita tekan. Tunggu hingga wifi nya ditemukan. Nah di sini di rumah saya sudah ketemu ya, ada koneksi WiFi Kemudian kita hubungkan ke salah satunya. Berikutnya kita geser ke atas dan pilih kata sandi. Berikutnya klik tombol OK seperti ini. Kita mencet. Kemudian masukkan untuk passwordnya. Kemudian jika passwordnya sudah dimasukkan, kita geser ke bagian sini. Oke. Okay. Setelah itu pilih simpan. Tunggu hingga wifi-nya terhubung. Dan di sini ada tulisan terhubung. Tandanya untuk set top box ini sudah terhubung ke wifi. Kemudian kita pilih menu untuk kembali. Dan sekarang kita buka aplikasi Youtube untuk mencobanya. Oke, untuk koneksi internetnya sudah terhubung, dan untuk Wi-Fi sudah terhubung dengan baik ke set-top box ini. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghubungkan koneksi Wi-Fi ke set-top box TV digital. Dan untuk link pembelian, dongle HDMI-nya ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.